teman-teman kali -teman. nah, ini saya sambil jalan saja sambil kita cari-cari target mudah-mudahan kita dapat targetnya ya teman-teman kosan -teman. lagi spotnya iya di spot kemarin kemarin di jalan kita sesuri jalan setapak ini teman-teman dan kita kita target ya teman-teman oke teman-teman simak terus videonya Gimana keseruannya Oke okay, Let's go buat boleh berapa